Budaya akan menonton sampai selesai. Jangan di-skip ya, agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton!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 Sangat-sangat bagus ini daripada ustadz, Ilyas Ismail Official. Ya, channelnya jangan langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan judulnya adalah "Masjid Paling Seram di Malaysia". Wih, ada masjid! seram ya di Malaysia maksudnya seram tuh bagaimana ya guys istilahnya ini masjid loh masjid mungkin angker atau gimana aku tak paham juga tapi kebanyakan masjid tidak adalah kalau istilahnya angker gitu mungkin keramat kalau di sini kalau di Indonesia gitu kan dan di sini masjid paling seram di Malaysia so saya penasaran sekali langsung saja guys kita play videonya let's go yang makonya yang merupakan pentadbir masjid pun ada yang melalui pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan ini okay. Saya tak sebut negeri mana Saya tak sebut negeri mana Tapi di Malaysia memang ada beberapa buah negeri Daerah yang ada masjid yang mereka Orang-orang yang singgah ini tak tahulah rezeki ke apa Memang dia dapat, dia, dia rasa, dia jumpa benda-benda macam itu oh. Ada antara kenalan kita, dia cerita Di satu negeri itu, dia solat di sebuah masjid dia semaiyang seorang, dia semaiyang seorang. Tapi masa dia semaiyang tu, um, dia baca apa? Uh, sampai serat al-ladin al alaihim ghairil ma'adhu bi alaihim waladzalin. Amin. Oh, amin tu bunyi macam macam solat ramai orang macam Allah. kata solat jumaat ke apa ramai oh, oh dia pula <laughs> kawan kita ni asalnya dia baca tu dia baca dia dia dia sembang seorang tu rasa macam okey je tapi main bunyi amin ramai sangat dia ringkang-ringkahkan sembahyang dia seram-meram <laughs> meram-meram <meremang>, habis ah <laughs> oh, tu sampai menjitu sekali dah oh, <tuh> ataupun ada juga uh, sahabat kita ni di masa dia semayang tu Dia semayang seorang di masjid tu dia semayang. Eh tapi saya cerita ni Sekadar cerita pengalaman orang Jangan pula tuan-tuan lepas ni Kalau pergi semayang masjid Semayang seorang Takut pula Janganlah macam tu Ada pengalaman kawan kita tu Dia semayang ya, betul -betul. masa dia tengah semayang tu um, uh, Dia baca perlahan uh, Solat Insya'lah dia, dia, dia, dia baca perlahan tapi tengah dia seorang-seorang semayang di masjid yang lampu pun suram-suram kan dia semayang sembang tu tiba, -tiba dia rasa macam ada orang apa tepuk bahu dia ah Bangkali dia kata eh ini nak nakkan aku jadi imam kok puasa ni betul ah <laughs> nak aku jadi imam kok puasa ni betul betul ah sentuh dia dia pun baca kuat bismillahirrahmanirrahim ah baca kuat masa rukuk Masa rokok Dia tengok alamak tak ada orang lah belakang Allah. Tak ada orang lah Habis itu siapa yang sentuh aku tadi ha, Dia pun Ya Allah semayang sampai habis lah Tapi uh -huh. memang seram Senak semua dah okay. Ya Allah macam-macam ya? Ada juga pengalaman orang yang Dia uh, Lalu saja dekat kawasan masjid tu Padahal masjid tu lampu tutup belakang dah tapi oh. nampak macam ada kelibat orang uh, Macam warna putih-putih uh, Dan, dan, dan macam-macam lagi lah Kalau dulu-dulu orang kampung cerita Kan beduk yang beduk Apa ni panggil orang semayang okay. tu kan Kadang-kadang bunyi ketuk sendiri Wallahuaklam uh, Tapi ada seorang sahabat saya ni Ini pengalaman lah uh, Dia pun antara JK masjid uh, Macam mana okay. nak dijadikan cerita dia Penat sangat mungkin Dia tertidur, dia terlena dilenor dekat tempat imam sedar-sedar pagi esok tu dekat dekat tangga masjid wallahu alam sama ada dia mengigau bangun jalan ke kan ada orang mengigau macam tu mengigau Aha, berjalan ada ada. Ada, ada ada ataupun janda. mungkin dialihkan oleh mana-mana makhluk Allah, Allah lah sebab kita tak nafikan dalam dunia kita ini bukan kita sahaja makhluk betul. yang ada di muka bumi Allah ini betul, betul. kita juga menumpang alam ini bersama dengan makhluk lain yang mana um, apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran A'udzubillah minasyaitan rajim Wa maa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Tidak aku jadikan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada ku Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jin pun ada juga yang beribadat. Dia serupa kita manusia, ada yang Islam, ada yang kafir, ada juga perangai-perangai yang macam-macam. jadi hmm, mungkin bang kali yang masjid ini, banyak yang tumpang di masjid ini mungkin jin-jin Islam. Dia duduk di sana i'tikaf, dia pun solat, dia pun berwirid, dia pun berzikir, dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang mungkin rezeki lah Orang hak bertemu tu betul, ha, Ada betul, satu masjid dulu ayat ni dirakamkan oleh uh, CCTV masjid sendiri Yang mana pengadang untuk uh, Wanita solat tu kan kan Ruangan untuk solat wanita hmm. ha, Dia macam ada ada pengadang Ada apa tu Macam partisi Bukan partisi Pengadang yang boleh alih-alih tu kan ha, Pengadang yang boleh alih-alih tu Beralih sendiri dan dirakamkan oleh kamera CCTV lah CCTV tu rakam er, dia punya kayu tu dia beralih sendiri ya Allah ya Allah dia beralih sendiri pula dah Aduh, tak tahulah kot Jin muslimat kot Jin muslimat dia kata Eh, depan sangat kayu nejas sikit belakang <laughs> mungkinlah Kita mana-mana mana tahu kan oh, Itu memang nampak semua Kalau dalam rakaman CCTV tu uh -huh. Memang nampak semua Ada yang kata angin Tapi Biasa angin kalau kuat sangat Tiup mesti terbalik kan betul, Kayu betul. tu ni Dia punya alih tu macam Seolah macam ada orang yang mengalihkan Allah. Ah, tu dia. <laughs> ah tapi iyalah, tu saya kata bagi kita orang Islam, ini bukan benda yang menyebabkan kita makin jauh dari rumah Betul. Allah, bukan membuatkan kita makin oh tak nak pergi masjid elok ni, serang pula masjid pun tempat nak men... Mendamaikan hati dan jiwa pun dah jadi tempat yang menyeramkan Tak nak pergi ya majik Bukan macam tu Ini mengajar kita bahawa Kita hidup di alam ini Kita tidak sendirian Betul. Bezanya adalah Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut Makhluk-makhluk yang, yang jin tu semua Mereka nampak kita Kita tak, tak nampak nak mereka nak Itu saja. Haa kan <laughs> ustaz yang cerita Saya yang merinding Allah Akbar <laughs> <laughs> <laughs> Kan dia kata Ramai Mujulah ustaz cerita ni Waktu pagi ha, Kalau malam Tapi saya tak tahulah Kalau ada yang menonton malam kan ha, Tapi ini bukanlah tujuan Nak menakut-nakutkan anda Tidak Ini Saya nak cerita pengalaman-pengalaman Yang pernah orang lalui Supaya Kalau kita terjumpa sekalipun kita tidak yes, ah, rasa begitu uh, pelik sangat kerana kita dah pernah dengar. Itu juga pernah dilalui oleh orang-orang lain. Tapi tahukah anda, sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya? Sebenarnya, ada benda yang paling menyeramkan kita terhadap masjid atau rumah Allah ini. Apa dia yang menyeramkan kita? Yaitu Apabila rumah Allah kembali sunyi, apabila rumah-rumah Allah kembali tidak diimarahkan, yang itulah yang paling menyeramkan saya sebenarnya. Betul. Apabila rumah Allah tidak lagi dikunjungi Apabila rumah Allah tidak lagi diimarahkan Jemaahnya, programnya, aktivitinya Segala bentuk pengimmarahan Tidak lagi berlangsung di rumah Allah Yang tu paling saya seram Berbanding kejadian-kejadian pelik Yang tadi yang saya kongsikan Daripada pengalaman kawan-kawan kita tadi Yang tu paling saya seram sekali Tahu tak? Ha, bila rumah Allah tidak lagi dikunjungi, tidak lagi diimarahkan, oh saya seram sebab apa saya seram? ada satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda iaitu daripada dalam hadis kutsi yang mana Allah Ta'ala berfirman melalui lisan atau lidah Nabi Muhammad SAW inilah ahamu bi ahlil ardi azaban faizan nazartu ila umari buyuti wal mustaghfir nabil ashari saraftu azabi anhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang mana Allah taala berfirman Kata Nabi atau Allah Ta'ala berfirman Sungguhnya aku Kalau ikutkan geram Kalau ikutkan marahnya terhadap penduduk-penduduk bumi ni Nak saja diazab keseluruhannya Nak saja diazab semuanya Macam-macam perangai manusia akhir zaman ni Yang perangai macam tu, perangai macam ni yang Macam-macam lah yang melawan itu, melawan ni Nak je diazabkan semua sekali Faiza Nazar tu ilaqumari buyuti. Namun kata Allah dalam hadis ku ini apabila melihatkan kepada orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumahku, mengimarahkan rumah Allah walmustaghfirina bil ashari dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur atau di waktu tengah malam penghujung malam saraftu azabi anhum aku tak jadi nak mengazab mereka semua Kata Allah, aku tak jadi Cancel, ubah Tak jadi nak mengazab mereka semua Hadis riwayat Imam Bayi Haqi Ini nak menunjukkan apa? Kita seolah-olah Terhutang budi dengan orang-orang Yang mengimarahkan rumah Allah Khususnya dan juga Orang-orang yang beristighfar Mohon ampun, linangan air mata Di tengah malam Sebab sikit sebanyak, gara-gara mereka Ini Allah tidak mengazab Keseluruhan Betul. manusia Kena ucap terima kasih Rupanya orang yang pergi mengimarahkan rumah Allah ini, Rupanya peranan mereka ini besar ya. Ah Allah Ta'ala tak jadi nak mengazab semuanya. Jadi kalau masjid dan rumah Allah tidak kembali diimarahkan semula, Itulah yang paling kita seram. Sebab, kita bimbang kemurkaan Allah akan tiba nanti saat rumah Allah masjid tengoklah masjid di akhir zaman ni cantik comel indah menawan mempesonakan Cantik ambil gambar Lepas tu oh, Allah wa akbar Macam-macam Masjid yang bertatahkan itu Bertatahkan ini Yang dibina dengan itu Dengan ini seni bina Yang tak pernah-pernah pernah kita terbayang Oh cantik, canggih Barang-barangnya semua Import bagai belaka Semua Tapi akhirnya tak diimarahkan Betul. Subuh, sunyi Zuhur, lengang Asar, tak ada orang Maghrib, orang tu juga Insyaa, lagi krik-krik Akhirnya, rumah Allah hanya sekadar Cantik, gah, tersergam, indah Tapi, sunyi daripada jemaah Itu lagi seram Yang tu lagi seram bagi saya lah. Ha, Sebab apa? Dengan ketidakhadiran kita ke rumah Allah Ke masjid Akan... Membuatkan macam-macam boleh berlaku Kalau berdasarkan hadis kursi tadi ni Boleh jadi Allah Ta'ala akan marah Marah dan boleh mengazabkan Yang lain-lain Hanya kerana orang yang rajin imarahkan rumah Allah ini Allah Ta'idi nak mengazab Jadi macam mana? Haa tu kalau pergi masjid seorang-seorang, semayang, nak-nak pula tengah malam ke awal subuh sebelum azan subuh kita dah sampai pun rasa seram, yang tu perasaan yang seram saja. Tapi yang seram yang paling kita takut ni adalah, andainya rumah Allah tidak dipenuhkan nanti, macam-macam bentuk kemurkaan Allah akan tiba. Na'udzubillahimin zalik. Maka sebab itulah, saya nak menyeru pada diri saya dan sahabat-sahabat semua, Mari kita imarahkan rumah Allah, mari kita imarahkan masjid. Rupanya orang yang jenis kaki masjid, orang yang rajin ke rumah Allah, di dunia ini dia umpama VIP di akhirat atau di syurga nanti. Atau oh. dia mungkin tetamu istimewa Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Ya, pertama sekali, kenapa? Yang pertama Orang yang kaki masjid Rajin mengunjungi rumah-rumah Allah Pergi ke masjid, ke surau, solat berjamaah ini Pertama Dia akan diakui keimanan dia Dia akan diakui keimanannya Idza raaitumur rajul ya'tadilu almasajid fashhadu bil iman. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat seseorang yang senantiasa ke masjid, ulang-alik rumah dia ke masjid, masjid, rumah-rumah, masjid, rumah masjid, dia rajin diulang-alik, ulang-alik pergi ke masjid rumah Allah ini, maka saksikanlah dia orang beriman." Masyaallah. Ah, Allahumma alaihi Oke guys, dan selesai videonya Soalnya tadi Masjid paling seram di Malaysia Kata Ustadz Ilyas Ismail Dan ya Yang paling seram Adalah ketika masjid itu dibangun Banyak sekali masjid indah, mewah, megah Akan tetapi masjid itu sunyi Masjid itu tidak ada orang yang sholat di dalamnya Bahkan kegiatan-kegiatan pun tidak ada di dalamnya So itulah yang paling seram Karena kalau istilahnya Ya solat sendiri itu hanya perasaan kita saja ya kan perasaan kita macam oh seram tapi ini ya ketika masjid kosong tidak ada orang yang istighfar kepada Allah maka Allah akan merungkan adab boleh kepada sesemua orang akan tapi karena masih banyak ulama-ulama ustaz-ustaz dan orang yang rajin ke masjid maka Allah tunda azab itu maka daripada itu marilah kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ajarkan keluarga kita untuk menjadi kaki masjid nih kan senantiasa bolak balik ke masjid agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai VIP ketika masuk surga insya Allah oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini saya doakan semuanya agar supaya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mari kita doakan bersama kepada Ustadz Ilyas Ismail agar senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fitnii akhirat dan juga keselamatan kesehatan selalu amin amin ya rabbal alamin terima kasih saya pemin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh